guys? Hari ini tadi ada callin dari bos. Ada job. Jadi saya nak gesa untuk pergi kerja job. Oke. Okay. Iya, tapi tak bisa menggesa. Jalan belum banyak project-project yang belum selesai. aduh Jadi gimana? Ayo nak cari shortcut aja Shortcut untuk cepat sampai ini Kemudian sisa kita selesaikan dengan baik Oke okay. Ini OJ apa ni pipa air limbah mudah-mudahan aja dibicar nanti lebih bagus tapi kita nikmati saja jalan ni. kita ini berjalan naik kereta ini naik motosikal tapi belum sampai-sampai juga hanya bisa slow jalan bolobang ini oh mungkin warga sekitar ini juga kena set efek atau berdampak sama project ini terutama masalah perniagaan yang mungkin berkurang tapi mereka uh, berharap nanti setelah selesai ini proyek jalan diperbagus dan lebih bagus dari ini sehingga lebih cantik uh, sehingga uh, usaha mereka berjalan kembali mereka tetap support untuk proyek government ini agar kota kita makin cantik guys, tak apa-apa lah gambar sikit goyang-goyang maklumi saja karena jalan berdengkur-dengkur ah, sampai simpang ya persimpangan jalan, kita stop dulu ya stop Ada nak ke kiri, belobang atau ke kanan, sama belobang juga. Ah, ajar depan ajar ni ada keng senggol ni, ajar. Apa kisah ni, mem kasih tahu jalan buntu ni orang nak cepat ni. Aduh duduk Terjebak motor sika saya di sini ni Tak luang Jalannya Sempit Aduh Apa mundur ke belakang je Atau terus nak Terus saja Ah Di depan ada ranjau darat pula ni Ada Apa ni Tokai Baik ranjau darat Ampun Alhamdulillah Bisa keluar juga Ya yeah.